Sebaah sekalian saat ini lagi Musim bunga kecombrang Kemungkin mungkin di daerah lain disebut Honje Kalau di luar dikenal sebagai ginger lili Nah pari ada dua jenis yang warna merah Dan yang warna pink Warna pink belum berbunga Jadi saat ini panen yang merah dulu Ini bunga Honje Oh bukan ini ya, ini bunga sepatu gantung nah, Nanti bunga kecombrangnya Di sebelah sana Nanti kita akan masak Sambal bunga kecombrang atau onje dan tambahkan makan bareng-bareng Seperti apa prosesnya dan rasanya seperti apa? Sobat penasaran ikuti teman terus ya. Nih kita mau Lomboknya, ini ada Penyedap rasa, garam secukupnya Gula pasir secukupnya Terus ada bawang sama terasi Ini nanti Cabainya dulu, kita haluskan Nah tapi kalau nyambel tuh tangkai ini enggak tak hilangin ya, tapi itu selera. Gitu. Ini cabainya pakai cabe yang rawit, bukan yang setan atau yang siapa, karena kalau yang setan itu gede banget. Nanti buat alas makan sebenarnya yang paling enak yang masih kuncup seperti ini dan kita belah dua bagian terus nanti kita rebus hmm, ambilnya kelet Yang udah mekar Seperti ini dagingnya sedikit gak udah mekar Ini kita rebus Gak usah lama-lama Kira-kira 10 menit. terus terus kita masukkan Kayak apa sih rasanya kalau tawar gitu? Enak sih. Kita campur ke ulekan tadi tadi. sebenarnya gini udah enak ya. Hmm. tapi Hari lebih suka Disini digoreng sebentar. sebenarnya gini udah enak. tapi e, digoreng sebentar tuh nanti lebih mantep rasanya. kulitnya emang sengaja nggak terlalu lembut supaya bertekstur. soalnya kalau yang tombolnya ini than that. Game. Oke kita makan pakai alas daun pisang varigata. Nah, ini sambal kecubrannya. Hmm. Enak banget coba saya Rasanya tuh dia ada sara khas banget. mantap lagi kalau sama ikan asin atau pindah mudah pakai lebih mantap kurang <clears throat> habis deh nasinya habis habis nasinya